Analisa minyak tanggal 17 Februari tahun 2022, harga minyak diperkirakan masih berpotensi untuk bergerak bearish ke sekitar area 90.00, terutama jika harga terus bertahan di bawah level 92.50, cermati pergerakan harga minyak jika terus bertahan di bawah area resistance 91.67 sampai 92.50, karena ada potensi harga minyak melanjutkan momentum bearishnya dengan bergerak turun ke sekitar area support 90.00. Sebaliknya waspadai jika harga minyak terus bergerak naik dan bertahan di atas area resistance 92.50, karena ada potensi harga minyak berbalik bergerak naik ke sekitar area resistance 94.17, sekian analisa forex untuk tanggal 17 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212 983101. Sekali lagi, 081212.